yuk kita samperin bapak eh lagi duduk di situ. ya Pak. Ini ya? saya bapak Ilham. ada apa ya? nama saya Ilham Semua pemerintah. apa pemerintah kita menaikkan harga BBM? Menaikkan harga BBM itu dipicu karena beban subsidi yang membengkak dan besar ya. Jadi pemerintah perlu meninjau ulang karena subsidi yang ada sekarang itu belum tepat sasaran. Jadi beban beban pemerintah. Kapan mulai terjadinya kenaikan BBM? Yang diumumkan oleh pemerintah melalui bapak Presiden Jokowi itu di tanggal 7 September 2020. Bapak mau tahu di mana tempat bapak Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM? Di Jakarta, tepatnya di Istana Merdeka. Apa pendapat bapak sendiri mengenai kenaikan harga BBM ini? Ya, tentu saja ini berpengaruh pada uh, kenaikan beban beban produksi di perusahaan atau di, di manapunnya, uh, serta akan uh, terjadi inflasi di masyarakat uh, dan uh, rekonimen juga cenderung melemah, karena daya beli masyarakat akan menurun. Bagaimana dengan dampak yang dihasilkan dari kenaikan harga bahan saja ini berdampak pada Apa harapan Bapak ke depan mewakili suara rakyat terhadap kenaikan BBM ini? Saya tentu saja eh, pemerintah menaikkan harga BBM di angka yang kayak membutuhkan. Jadi untuk masyarakat masih bisa eh, memiliki bahan pokok yang terjangkau. Baik Bapak Ilham, terima kasih untuk waktu dan jawabannya sehingga hari Bapak dan sehat ya terima kasih sama-sama untuk Nadiva semoga uh, lebih sukses lagi ke depannya untuk arah panelnya ya baiklah selesai sudah info dan laporan wawancara Nadiva dengan tema kenaikan harga BBM kasih Nadiva nilai yang cantik ya eh, umi secantik umi no Sampai jumpa Umi. Assalamualaikum. Dadah Umi.